Bikin prioritas itu uh, idealnya nggak sembarangan ya, nggak nggak bilang kayak misalnya kita punya uh, punya punya inisiatif A atau inisiatif ini ditransfer ke problem ya. Kita punya problem A, B, C, D, F. Kita jangan jangan uh, first in first out dong, yang nggak idealnya kan. Jangan kayak oh kalau yang yang kepikiran lebih dulu dikerjain lebih dulu. Nah jangan seperti itu idealnya. Harus berdasarkan uh, apa ya kayak OKR atau key performance indikatornya uh, tim kita. Nah apa sih? Apa sih OKR atau atau Key Performance indicator? Nah, jadi kayak ketika ngebuat prioritas, kita harus uh, berdasarkan ini ya, berdasarkan kayak sebuah North Star. North Star itu apa sih? North Star itu adalah kayak acuan, uh, apa ya, sebuah acuan yang menjadi uh, satu, satu indikator bahwa suatu produk atau suatu tim itu berhasil. Nah, biasanya uh, bayanginnya gini, kayak katakanlah kayak Uh, kita tersesat, kita sebagian nelayan ya, kita sebagian nelayan di malam hari di tahun, uh, seribu tahun yang lalu gitu, uh, kita kayak nggak tahu nih uh, ke, kemana ke arah pulang gitu kan, uh, kita bingung kan, kita bingung, uh, dan akhirnya kita melihat ke atas gitu, ke langit gitu kan, oh ada ada bintang, bintang utara tuh, ada bintang utara ini bisa dijadikan patokan untuk uh, arah kita pulang gitu, nah seperti nelayan seribu tahun yang lalu, tim produk itu harus punya sebuah acuan ya, acuannya jangan banyak, banyak satu aja atau dua gitu, yang bisa menjadi indikator bahwa kayak produk kita atau apapun yang kita kerjakan itu udah menuju ke arah yang benar. Katakanlah kayak kalau North Star Matrix-nya itu uh, jumlah user atau kayak untuk kasus ini conversion rate, conversion rate itu artinya kayak ya, yang tadi saya bilang ya, kayak konversi uh, dari halaman depan ke halaman selanjutnya. Nah, kita bahas di yang RISE. RISE ini ngebahas mengenai impact ya, potensi impact. Uh, jadi, impact itu misalnya gini, kayak wah, seperti jargonnya Gojek lah ya, uh, kalau kita mendengar itu, ini memberi impact ke masyarakat luas gitu. Nah impact apa sih? Impact itu kan nilai ya, nilai atau kayak suatu pengaruh gitu kan. Pengaruh itu kayak uh, kalau di dunia produk itu bisa ditransaksikan dalam suatu hal yang yang intangible, yang bukan berbentuk apa ya, berbentuk uh, uang lah. Bisa jadi kayak misalnya jumlah pengguna kita uh, meningkat misalnya, oh rupanya jumlah transaksi kita meningkat gitu, itu kan nggak harus berhubungan sama uang kan. Ya, jadi kayak kalau, kalau teknik di organisasi kita lebih mengutamakan impact kita bisa tepat menggunakan Framework RISE